Siapa yang melafalkan la ilaha dengan ikhlas, orang itu masuk surga. Loh, kok enteng Pak Ustaz? Memang dari sisi dilafalkan iya. Tapi di sini kan diterangkan tadi, wal amalu bihi, mengamalkan. Lah tadi itu kalau tidak diberi makna, enggak bisa diamalkan. Wadak waktu ilaihi. Lalu pakai ilmu dulu begitu pakai ilmu pakai amal kemudian ada waktu ilahi mendakwahkan asabru ala adhafihi. lalu sabar kalau dipersekusi kayak begitu tadi ditolak kemudian nah mangkol ala mukhlisan mukhlison jannah ukurannya ikhlas apa jangan berbuat syirik itu ukurannya sahadanya itu apa ikhlas di kitab yang kemarin, kitabu Tauhid bab 17 mengenai syafaat, Nabi ditanya oleh Abu Hurairah Man as'adun nasib ya Rasulullah Nabi siapa orang yang beruntung memperoleh syafaat engkau? Nabi menjawab Manqa'la la ilaha illallah khalisan min Siapa yang melafalkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya La ukurannya ikhlas itu apa? Tahu silik dihindari, tahu silik dihindari, tahu silik dihindari. Kalau semuanya dihindari dihindari kesirikan tinggal apanya, tinggal saatannya yang apa? ikhlas, tinggal tauhidnya. Kira-kira dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya wa nashtainuhu wa nashtafiruhu wa naulubillahi min syuroh ya min La yahdillahu fala Muhammad wa Muhammad ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimahullah, sekarang kita bahas bagian yang keenam dalam kitab itu. Ya, bagian yang keenam itu halamannya ada di halaman 24, puluh Judulnya "Makna La Ilaha Illallah". Sebenarnya lafal itu sudah milik kita, sudah menjadi milik kita sejak zaman dahulu ya. Berapa kali kita melafalkan kalimat itu, setiap hari tidak bisa dihitung, ya. Tapi sekarang saya ingin melanjutkan menurut pendapat yang kitab ini di bagian yang ke-6 itu. bihanafiil ilahia la ma'budabihaqqin illallah Artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Saya rasa ini bukan baru dari kita ya bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah tapi tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala Nafiyul ilahiyya an ghairillah. Menafikan. Jadi la ilaha illallah itu menafikan. Menafikan itu menyatakan tidak, tidak ada. Makanya syahadat itu dimulai dari la, tidak. Nafiyul ilahiyya an ghairillah. Menafikan ilah ilah selain dari Allah ditambah dengan wa batuha lillahi dan yang ditetapkan cuma Allah saja. Kalau kita itu mempelajari uslub bahasa Indonesia, kalimat tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu lebih mantap daripada Tuhanku itu cuma Allah. Jadi menafikan dulu, katakan tidak kepada apa saja dan siapa saja yang diilahkan. Maka di situ ada keterangan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi kitab ini menulis ilmu bimaknaha wajibun wa mukaddamun ala sairi Maknanya adalah memberi makna kepada kalimat la ilaha illallah itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam dalilnya faklam anahulailah itu maknanya adalah memberi makna jadi diurai maknanya apa saja dalam kitab yang lama itu juga merupakan uraian dari makna syahadat nah ditambahi dengan yang ini nanti ada kitab kecil lagi salah satu usul juga begitu dalam kitab ini ada banyak keterangan salah satunya adalah menjelaskan supaya orang Islam itu apa? Yajibu alaina taallamu arba'i masaail. Orang Islam itu wajib mengerti dan mempelajari empat hal. Kata kitab ini yang lain lagi. Apa itu? Al-ilmu. Orang Islam itu harus pakai ilmu. Ilmu tentang apa? Nah, ini. Ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Nah, mengerti tentang Allah ini memberi makna terhadap syahadati itu tadi Kalau syahadati tidak diberi makna, tidak diberi ilmu, kita tidak tahu Nah mengerti tentang Allah itu salah satunya Allahu Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita Dan Allah itu tidak meninggalkan kita begitu saja jadi manusia itu tidak dibiarkan itu Diramut sama Allah Diatur pakai Nabi Jadi pertama adalah Arba Umasail Empat masalah itu empat poin tadi Al-ilmu, ilmu tentang apa? Ma'rifatullah, mengerti tentang Allah Yang kedua ma'rifatun nabihi Mengerti tentang Nabi Yang ketiga ma'rifatun dinil Islam Mengerti agama Islam bil adillah Pakai dalil jadi mengerti tiga hal ini harus ada ilmunya tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama Islam. Kewajiban yang lain asaniyah al bihi. berkewajiban untuk mengamalkan yang diketahui itu tadi tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama. Asalisa yang ketiga yang ketiga ada waktu ada kewajiban untuk mendakwahkan Islam. Nah, begitu ya robiah yang keempat ashi sabar kalau diani, diani ayah orang ya atau dimusuhi orang saya tanya Pak nabi duduk dulu, dulu di dalam mendakwakan agama itu dimusuhi apa dibantu dimusuhi Tanggal 25 kemarin hari Jumat saya melihat di YouTube ada Ustadz yang sangat populer ya diundang oleh wali kota salah satu di kota di Indonesia itu Bapak wali kota itu alasannya begini kepengen di kota itu supaya apa eh, gemah keagamaan itu termasuk Taqfidul Quran itu menjadi e, Rame Lalu ngundang ustad itu tadi Alasannya tiga, mengapa ngundang ustad Kalau tidak salah, ustad itu adalah putra daerah situ Dari daerah itu Alasannya Yang kedua, ustad ini pernah diberi Kesempatan untuk memberi pelajaran agama Di Masjid Nabawi di Madinah, berarti ini bukan ustadz kaleng-kaleng, ya. Tadi maksudnya ustadz kaleng-kaleng. Ya, kalau jenengan saya ini kan ustadz kaleng-kaleng. Tembre-tembre. Ini tidak. Alasannya ketiga, S1, S2, S3-nya itu lulus sumakum laut. Ya, Bagus sekali. Ya, saya sendiri. Sebagai orang yang fakir, fil ilmi Tidak punya ilmu, cuma sedikit Amat sangat sedikit Kadang ketika Ustadz ini ngaji di Youtube Saya buka kitab Mengikuti pelajarannya Ustadz ini Oh kitab ini yang dipelajari Saya buka kitabnya Sampai syarahnya, bahasa Arabnya juga saya ikuti dia Karena ilmu bisa dicari, nah Ternyata Gagal Tidak jadi memberi pengajian Di kota itu Apa? Di demo nggak boleh ngaji Ya Saya sebagai orang Islam Coro jawane Ngelus Dodo, kok begitu Sesama saudara kita umat Islam Ustadz yang belum Bicara sudah nggak boleh Tidak tahu Alasannya apa Mungkin dianggap radikal barangkali ya, ya, coba ini fenomena apa, ini keadaan masyarakat mau dikemanakan, ya, uang yang didakwai itu komunitasnya sendiri, masjidnya sendiri, diundang sendiri. Baru jumat kemarin, tanggal 25, saya punya rekamannya, rekaman di demonya lalu keterangannya Bapak Bupatinya. Mengapa kalau saya selipkan itu tadi? Dalam kitab ini ada keterangan asabru As ala fihi. Kalau berdakwah itu dimusuhi orang harus sabar. Ya, tidak boleh apa? Emosi. Aa, emosi. Ya, sana mengangkat-ngangkat tangan, sini diginikan aja tangannya itu. Jangan ikut mengangkat apa? Yang demo itu loh mengangkat-ngangkat tangan sini, kalau kita itu jamaahnya ikut ngangkat tangan, akhirnya tangan sama tangan ini ketemu enggak, alias apa? Tukaran. Beis, itu urusannya mereka, serahkan aja sama Allah, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan ke arah yang baik terhadap siapapun ya.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 Lashahat nah, tadi itu kalau tidak diberi makna, enggak bisa diamalkan. waktu ilaihi, lalu pakai ilmu dulu, begitu pakai ilmu pakai amal, kemudian ada Watu ilaihi mendakwakan as-sobru'ala'adhafihi. Lalu sabar kalau dipersekusi, kayak begitu tadi, ditolak. Nah, ya, begitu Kemudian, mengqalala ilailu mukhlisan dakhalal jannah Ukurannya ikhlas apa? Jangan berbuat sirik Itu ukurannya, sahadatnya itu apa? Ikhlas Di kitab yang kemarin, kita kitab Tauhid, bab 17 Mengenai syafaat, Nabi ditanya oleh Abu Hurairah Man as'adun nasib syafaat, Rasulullah Nabi, siapa orang yang beruntung memperoleh syafaat engkau? Nabi menjawab مَنْ قَالَ لَا Siapa yang melafalkan la ilaha ikhlas dari hatinya Lalu ukurannya ikhlas itu apa? Tau sirik dihindari, tau sirik, dihindari, tau sirik, dihindari Kalau semuanya dihindari, dihindari kesirikan tinggal apanya Tinggal sahadatnya yang apa, ikhlas eh, tinggal tauhidnya. Kira-kira 2022 ini fenomena kesirikan itu masih ada apa enggak ya? Enggak boleh panjang-panjang jawabannya ada, gitu aja. Oh, ya. Iya. Banyak kalau saya ceritakan, saya pernah ditanya orang itu ya, sebelum COVID sudah lama itu. Ustaz, saya mau pindah rumah, bawa air sama tanah, boleh enggak? Ya, eh. ya. saya, saya jawab, boleh, boleh Bu. Kalau di rumah yang baru itu air PDAM sambungan pipanya belum ada, air sumurnya kotor, jalanan ngambil dari rumah yang lama. Saya bilang, undang oh, Ustadz, "Ndak gimana, Bu? Rumah yang lama itu sudah sangat lama sekali, rumah zaman kuno, lah. Putra-putrinya, cucu-cucunya, buyutnya itu sudah sukses semuanya pindah ke sana, pindah ke sana, sukses. Rumahnya masih ada." Tinggalannya Mbak Kakung, Mbak Putri. Lah itu supaya anaknya cucunya itu sukses ketika pindah rumah dapat barokahnya maka Mbak tanah itu satu cetok atau air saat timbo sedikit saja. Sakendi lah itulah kira-kira. Untuk dikumpulkan. Ya, masalah itu. Kalau diyakini itu mencari barokah dari tanah yang diambil itu, pertanyaan saya, sirik apa enggak? Sirik. Berarti mantep sampai ini ya. mantep, sayang cuma selasa kelima ya. ya. Iya Pak, itu banyak faktor. Saya tanya sama Ibu, kenapa sih Ibu oh, begitu, katanya dukunya begitu, wah tambah salah dua kali. Salah pertama, meyakini bahwa tanah yang lama itu adalah dibawa ke sana supaya ada barokahnya. Salah yang kedua, atas nasihatnya siapa? Dukun. Cuma saya nggak tanya, dukunnya lagi apa perempuan? Falmukhlis, <tik> ini bu ya. Hualadzi yafhamuha, memahami maknanya, wa biha dan mengamalkan makna dari syahadat tadi Wa'id'u'ilaiha qobla ghoirihah. Dan mengamalkan terus mendakwahkan tauhid itu yang paling utama sebelum yang lain-lain Seperti dalam kitab ini juga begitu Dalam kitab yang kita baca juga begitu Li'anna fiha alam li karena Tauhid itulah, karena mengisahkan Allah satu-satunya itulah, Allah menciptakan alam hanya untuk itu. Menciptakan benda, barang, tubuh-tumbuhan, binatang, air, benda padat, benda cair, benda gas. Itu semuanya untuk satu tujuan yaitu menyembah Allah saja. Terus alam gimana Pak caranya menyembah? Menyembah Allah gampang diatur menurut hukumnya Allah. Contoh. Hujan itu yang menurunkan siapa Allah. Saya tanya lagi Tapi jangan tertawa jawabnya Yang menghentikan hujan siapa Iya Iya ini hukumnya Allah Air, kena panas matahari, terjadi penguapan, kemudian karena di sana itu udaranya sangat amat dingin, terjadi penggumpalan, menjadi mendung, lalu mendung didorong oleh angin, kemana, lalu timbul apa, terjadi hujan. Menurut saya tidak bisa dihentikan oleh manusia. Ya. Kemarin ketika ada di Mandalika itu hujan saya ditanya ibu-ibu, Gimana Pak Ustadz caranya kalau supaya tidak hujan gampang, laksanakan balapan motor itu jangan di bulan Maret, tapi di bulan Agustus. Bener kan? Kemungkinan kalau di bulan Agustus tidak ada apa? Hujan. Sehingga tidak perlu membayari siapa? Sampai di situ saja. Panjelangan dan saya ini mikir Pak sudah abad gini tahun 2022 dasar negara kita itu adalah ketuhanan yang maha esa sila yang pertama dan itu tauhid tapi kok ditunjukkan kesirikan secara kasat mata gitu loh maksudnya mau dibawa kemana kita ini? Jangan-jangan nanti yang dipercayai oleh oleh rakyat, oleh umat ini Pak Ustadz, Pak Kiai yang ngajar-ngajar begini ini, ya kan, lebih dipercaya daripada yang pimpinan struktural di masyarakat itu. Nomor tiga, ya begitu pentingnya kalimat la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah aami abi taalef khinahad maut ya aami la ilaha illallah. Kalimat la khajulah indallah. Wa'abaiyyakulala muslim. Apa terjemahnya Pak? Nomor tiga. Rasulullah saw. Yeah. ketika menjelang ajar, katakanlah, La illallah Yada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Yeah. Seuntai kalimat yang aku akan berhujah Dengannya Allah. Okay. Nah, aku tadi mengucapkan la illallah. Nah, itu sudah dipelajari. Karena begitu pentingnya kalimat la ilaha illallah sampai Rasulullah memesankan kepada pamannya ya amikul ilaha illallah kalimat ana hajulaka biha indallah. Terus nanti kalau kita itu menjelang wafat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, oleh yang masih sehat dibisikkan di telinga kita kalimat apa? La ilaaha illallah Ya, ya kalau sudah begitu melafalkan itu aman secara atidah Ya karena mati membawa Tauhid keimanan kepada Allah Nah Abu Thalib ini menolak Sudah berkali-kali dibahas Bukan tidak bisa tapi tidak mau ada banyak argumentasi. Pertama adalah yang paling dominan Abu Thalib enggan mengucapkan la ilaha illallah itu karena berat meninggalkan sesembahan-sesembahan ketika dia masih apa mushrik, meninggal no ini, meninggal no ini, meninggal no ini. Saya sering kali ngomong loh, aku nemu ngomong la ilaha illallah kan gak boleh ini, nggak boleh ini. Ya, ya itu yang saya nggak mau. Itulah sekarang kita ini harus bebas, tidak terikat oleh apa-apa dan siapa-siapa yang disembah itu hanya Allah. Yang kedua Abu Talib tadi gengsi, gengsinya apa? Disuruh mengikuti siapa? Ponaannya, amponanya mulai kecil itu ikut diai, umur 8 tahun. Nabi Muhammad. sekarang aku dikomongin melu Muhammad, pemangan melu aku. Ini maksudnya apa itu, sekarang 2022 orang Islam tidak boleh gengsi Pak, tidak boleh gengsi. Ya Kita sendiri boleh diri nabi nasehat oleh siapa saja. Kebenaran itu harus kita sosialisasikan, kita dakwakan kemana-mana. Kalau tidak didakwakan nanti barang yang salah, tapi begitu cukup lama barang yang salah itu ada di masyarakat, dikiranya barang yang salah itu apa? Benar. Jadi Abu Thalib menolak itu tadi ya, kita tidak boleh. 4 Baqiyah Rasulullah Fihimaka 3 Asyara Aman, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah mendakwakan kalimat itu, Yad'ul Arab Qa'ilan mengajak orang Arab pada saat itu untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah, tawi dijawab sama orang Arab, faqalu saat itu, apa jawabannya, ilahan wahida. apakah kami harus menyembah ilah yang satu, ya, ma sami'na bihadah, Coba jenengan cocokkan ini, ya. Apa maksudnya itu? Jadi, saya ulangi, Nabi Muhammad menyeru kepada mereka supaya mengucapkan "La ilaha illallah", tapi dijawab, "Apa ilahan wahidah kita hanya disuruh menyembah ilah yang satu?" sami Nabi "Kami tidak pernah mendengar itu." Nah, kalimat ini minta tolong dicocokkan di Surat Sod, ayat yang kelima dan keenam, Surat Sod. Kalau oh, tidak salah 38 mungkin, okay. 28 sampai 38, tiga ya, okay. surat 38 ayat yang kelima ini bantahnya orang kafir ketika diajak untuk menyembah Allah satu-satunya, -satu apa jawabannya mereka? Munggo. Jadi kalimat Tauhid, la ilaha illallah itu menjadikan Tuhan banyak, dilebur hanya dijadikan cuma siapa? Bukan dicebur dijadikan satu, enggak, ndak boleh semuanya itu La ta'uza, manat, suwa, yahudhya, uknasr, semuanya tidak boleh Disembah itu, cuma Allah Nah ini reaksinya orang kafir, aja al-a'lihatta ilaha wakidah Kenapa Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak Dijadikan cuma satu nah. Lanjut Sesungguhnya Ini benar, -benar suatu Inna la Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak dijadikan cuma Satu Sangat mengherankan ini omongannya orang Arab kafir jahiliyah ketika diajak untuk menyembah Allah satu-satunya jawabannya kayak begitu, ya makanya nanti kita ketemu judul akda Tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Makanya orang yang belajar tauhid dan mendakwakan tauhid menjelaskan ini tauhid ini syirik tinggalkan ini tauhid ini syirik tinggalkan itu kadang-kadang masyarakat salah paham salah pahamnya gimana sedikit-sedikit sirik pak tidak boleh gini sirik gini sirik gitu nah gitu loh maksudnya lalu kadang-kadang ustadznya belum bicara saja sudah tidak boleh masih turun dari mobil sudah nggak boleh ya. coba yang keenam yang keenam apa semuanya dan berdila memimpin memimpin mereka sudah di, di Mojokerto ini Insya Allah saya sudah menerangkan ayat ini lebih dari 10 kali diulangi lagi terjemahnya Pak monggo dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka pemimpin seraya berkata saya tanya pergi dari mana pergilah Loh, bentar Pak kurun dijawab <laughs> pergi dari mana Pak jangan lupa ada yang masih ingat, Pak? Dan pergilah para pemimpin itu seraya berkata Wantolakol malah ummin hum Belum bisa dijawab, lanjut Apa kata-katanya pemimpin itu? Pergilah kamu Dan tetaplah menunggah Tuhan-Tuhanmu Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikendak Nah, jadi saya ulangi Surat Sot ayat 5 dan keenam itu reaksinya orang jahiliah Ketika diajak menyembah Allah satu-satunya jawabnya begitu Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak itu jadikan cuma satu? Mengherankan Yang keenam maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata Tadi belum dijawab pergi dari mana Apa kata-katanya mereka? Anim shuwas biru ala Tetaplah kamu menyembah Tuhan Tuhanmu yang kemarin. Ini memang yang dikanbagi Muhammad. Tidak boleh menyembah Tuhan yang lain-lain. Hanya kepada siapa Allah saja. Saya ulangi, pergi dari mana? Di mana Pak? Di rumah. Rumahnya siapa? Bukan rumahnya Pak Sugeng, ya, rumahnya Abu Thalib Jadi ceritanya setengah menit atau setengah menit saya Nabi Muhammad ini dakwa pak ke sana kemari, Tambah hari, tambah hari, tambah hari banyak orang yang ikut Lalu direaksi sama orang kafir, sudah biasa lah om, pikirannya orang kafir Ketika ada orang kan iri hati dong Halo, ini pikirannya orang kafir itu begitu Lalu Nabi Muhammad didatangi 10 orang, oh, Abu Talib yang didatangi, ngomongnya begini pakai bahasa Indonesia, Abu Talib ponaan sampean itu ya mencacimaki Tuhan-Tuhan kita, Tuhan ini enggak boleh, Tuhan ini enggak boleh, Tuhan ini enggak boleh, sekarang di mana ponaan sampean, datangkan ke sini, akhirnya dicari Nabi Muhammad itu datang di situ begitu Nabi Muhammad datang, ini pamannya Abu Thalib, ini orang kafir, rombongan itu di, pamannya tanya, pakai bahasa Indonesia, saya terjemahkan, yang jelas Abu Thalib ya enggak begini ngomongnya, wahai ponakanku, nah, ini mengapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya, bener nggak kamu mencaci maki ini ini ini semuanya nggak boleh, Nabi Muhammad diam aja. Makanya jangan kalau dimarahi orang diam aja. Ya, begitu pamannya ini selesai bicara, Nabi Muhammad jawab, paman, saya kepengen orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja, paman. Orang Arab ini paman, agamanya juga berdasarkan satu kalimat ini, paman. Dan yang bukan Arab nanti juga agamanya satu kalimat itu, ada yang salah faham. Ya bahasanya sekarang gagal paham. Tanya sama Nabi apa Muhammad satu kalimat itu melestarikan agama nenek moyang muda. Kalau bahasa sekarang melestarikan kearifan lokal, tak gitu loh. Nanti maksudnya? Ya, tapi jangan emosi. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Bukan, Pak Man, bukan. Satu kalimat itu apa? Lailah. La ilah ha ilallah Maka sepuluh orang tadi marah-marah Cuma di dalam hadis itu yang dipakai untuk menafsiri surat Sat ayat 5 dan 6 Tidak ada keterangan Apakah sepuluh orang Nabi Muhammad sama Abu Talib itu duduk di kursi Di depannya ada meja apa duduk di bawah lah kira-kira kalau dulu di kursi kemudian depannya itu ada meja Kemudian Nabi Muhammad ditekan kayak begitu lalu bertahan Enggak yang saya masukkanlah la ilahilwa lalu mereka marah-marah Kira-kira orang kafir ngebrak apa? Meja. Tinggal marah dia Itu jadi jenengan baca surat sot air liman mengerti ceritanya Ya Lama Abu Talib min Faqalu ya Aba Inna wa wa Wa wa Dimana sekarang Muhammad Cari datangkan sini Ini saya ulangi pakai bahasa aslinya Begitu Nabi Muhammad datang pamannya ngomong Ya benahi akhi kau mika Tashtumu alihatahum wa taqulu wa taqulu wa taf'alu wa taf'alu ini kenapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya Bener nggak kamu mencaci maki ini macam-macam nabi jawab ya ami apa ya ami wahai paman gampang ya ami to ini uriduhum ala kalimatin wafidatin yaqulunaha tadayyana al arab adu ila munajamal jizya paman saya kepengin orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja Yang bukan Arab dan orang Arab nanti agamanya juga satu kalimat Dipotong sama orang kafir tadi Mahia wa abi ya Muhammad Bukannya Rasulullah Pak Oh enggak percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi kok Maka ya Muhammad Mahia wa kaya Muhammad Apa satu kalimat itu Melestarikan agama nenek moyangmu. mudah dijawab oleh Nabi La la ilaha illallah Nah lalu mereka tadi apa ngebrak? Ya enggak ada pecahnya <laughs> marah Pak ya maka di situ tadi ayatnya terjemahnya mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak dijadikan cuma satu ini mengherankan maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata pergi dari mana dari rumahnya Abu Talib maksudnya apa menekan Nabi supaya nggak boleh dakwah inilah maka dakwah Tauhid itu selalu akan dimusuhi Ya Kalau dakwah Tauhid dimusuhi itu dengan mundur tetap-tetap-tetap maju eh? <tuh> Iya <tuh> tapi nggak boleh emosi biasa aja Ini Bukan karangan saya, enggak boleh orang-orang ngarang begitu itu. Ya. Li'annal Arab baliq ka kitab li'annal Arab fahimu ma'naha wa anna man qala la ilaha illallah yadu ghairallah. Orang Arab saat itu diajak ngomong la ilaha illallah dan ngerti maknanya. Begitu dia mengatakan la ilaha illallah, sesembahan syirik-syirik itu harus gugur semuanya. Makanya mereka tidak mau fatarahu wa lam Lalu mereka meninggalkan dakwahnya Nabi Muhammad dan mereka tidak mau mengucapkan itu. Maka digambarkan di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat Al 35 dan 37. Innahum kanu qira qirala la ilaha illallah yastagbirun. Sesungguhnya mereka dahulu Ketika dikatakan kepada mereka Ucapkanlah ilaha illallah Maka mereka apa? Menyombongkan diri Bukan hanya mengucapkan Tapi meninggalkan sesembahan-sesembahan Selain dari Allah Jadi kalau jenengan berdakwah Di masyarakat yang Macam-macam keadaannya Ibu-ibu, mari bapak-bapak Mari kita kerja bakti Supaya kampung kita ini baik Kira-kira didukung banyak orang gak? Oh bener Pak, saya akan mengumpulkan dana anggaran walaupun tidak banyak Nanti adik-adik kita yang perlu biaya sekolah kita biayai Kira-kira didukung enggak? Lain kali sampai ngomong Sekarang kita ngaji Tauhid Ini sirik, ini sirik, tidak boleh ada dalilnya Didukung enggak kira-kira? Kok Ini Pak jelas, jadi enggak usah mundur untuk min t'alik, bukan karena saya, ternyata peminat kitab ini semakin hari semakin apa? Banyak, makanya bisa ngumpulkan duit, sekarang itu ada duitnya 57 juta kok mas ya, tiap bulan tak pindah-pindah Dari mana ya? Dari jamaah 2000-an, dikumpulkan saat masjid dikumpulkan saat masjid taklim lalu ditransfer. Sirontok nakal itu kan al-hidayah, dititipkan saya, karena... <laughs> ya, ya sama di sana di jawab ya, saya cuma ngawasi saja pengurusnya ada ibu-ibu yang ngatur duit 2000an itu tadi Ya mudah-mudahan besok sekali tempo itu bisa silatih rohim semuanya jamaah pengajian tauhid ini ya Dulu pernah saya undang itu yang hadir 2.500 ya, nah, sekarang masjidnya Sidorjo itu muatnya 3.000-4.000, mungkin di sana barangkali. Kalau satu tahun sekali, dua tahun sekali kan tidak berat, oh. berat ya tidak usah hadir itu aja. <laughs> Nah, ini jawabannya orang kafir tadi kalau dikatakan kepada mereka la ilaha mereka menyambungkan diri wa yaquluna lalu mereka mengatakan a inna ali apakah kita kata orang kafir ini, Pak? Suruh meninggalkan ini, sembah ini, sembah ini. Hanya sekedar belani Muhammad syairin majnun. Apa majnun? Gila coba. Ya? gila Syair, ya, penyair gila. Maka, tidak menutup kemungkinan sampai sekarang itu juga kitab-kitab ini dimusuhi Pak Betul. Itu betul, tapi saya memberi motivasi dipelajari dulu, Pak. Bu, yang gak cocok kemana nanti bisa dibahas bareng-bareng, tapi ternyata minatnya semakin banyak, ya bahkan sebenarnya sudah datang yang benar itu benar yang benar itu sudah datang tapi ditolak itu yang benar itu datang ditolak ya alaihi wasallam siapa yang mengucapkan la lalu mengingkari sesembahan-sesembahan selain daripada Allah itu jaminannya apa? dua loh jangan surga dulu Pak. harta bendanya haram darahnya juga apa? haram loh ini temenan jadi jenengan saya ini sebagai orang Islam kalau sudah syahadat kepada Allah meninggalkan sesembahan selain daripada Allah mestinya harta benda kita itu tidak boleh diusik orang lain Bukan hanya benda atau benda, nyawa kita ini sudah digaransi sama Allah. tak ah, ya, tanya saja dengan, apa ancamannya orang yang membunuh orang yang bersahadat? Nah, jangan sini Pak ya, apa ancamannya kalau ada orang membunuh orang bersahadat dengan sengaja? Eh, ancamannya Allah apa? Ya eh, itu dibunuh hukuman dunia, akhirat neraka jahannam khalidan fiha wa guzib alaihi wa la'anahu wa'adalahu azabam muhina itu betul makanya orang Islam itu biasanya orang Islam masadat ini jiwa saya ini sudah digaransi sama Allah dijamin, saya tidak boleh seenaknya kepada saya kalau saya itu saya perlakukan tidak baik sampai saya mati saya itu diancam sama Allah jahanam itu bukan karangan saya, saya percaya sama Qur'an, gitu loh. Nah, itu kalau Qur'an dipercayai, oh iya Berarti saya mohon maaf, saya enggak boleh apa namanya membunuh orang muslim, nah, iya memang Eh, nah, Sekarang itu kita saksikan membunuh orang muslim enak saja kelihatannya, betul Pak ya? Betul Ketak siap menggunakan <laughs> ndak boleh, Pak. Dilindungi gitu, dengan dilindungi sama Allah. Coba nikmatnya dari orang Islam gitu. Ini hadisnya bener. <tum> <tum> Makna dari hadis orang yang melafalkan syahadat itu mewajibkan dia, Pak. Ada kewajiban untuk mengingkari segala sesembahan selain daripada Allah Ya, termasuk diantaranya tidak-tidak boleh lagi minta kepada orang yang telah meninggal Mintanya kepada siapa? Allah Nah kalau masih minta selain Allah, terutama yang jadi tuduhan adalah minta kepada orang yang meninggal dalam bentuk apapun Lalu mana ayat yang kita baca setiap hari, setiap malam itu? lebih dari 20 kali. Surat apa itu Pak yang kita baca lebih dari 20 kali itu? al, -Al Fatihah. Bu, Induk al fatihah itu ayat yang mana? Abu Na'budu wa Iyaka Nasda'i. Apa terjemahnya? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta Ya sudah kalau hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain-lain. Ada -lain. hati ada saal, Kalau kamu minta mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan mintalah pertolongan kepada siapa? Jangan kepada selain dari Allah. Walladhribu wa wa Anehnya, ironisnya sebagian orang muslim mengatakan lesanya la ilaha illallah tapi dia menyelisihi maknanya dari perbuatannya dan dia minta kepada selain daripada Allah. lesanya la ilaha illallah naudzubillahi tapi masih ngelakoni apa? Syirik. Dari situ jelengan saya pancing Kalau orang sekarang sudah sahadat La ilah ilallah, Tapi masih sirik Sama enggak sama Abu Jahar Duh. Sama apa tidak Saya ulangi Kalau orang sekarang sudah mengucapkan La ilallah Yang mananya tidak ada yang saya sembah Kecuali Allah Lalu masih sirik Podong enggak sama Abu Jahar Saya mau tanya gini, lebih sesat siapa? Saya tanya, Abu Jahal itu mau muni nggak? lesanya la ilahin wajah? Enggak mau. Muni la ilahin wajah enggak mau Abu Jahal. Karena berat risikonya meninggalkan ini, meninggalkan ini, meninggalkan ini. Nah kalau orang sekarang lesanya sahada tapi masih sirik, apa diteruskan kalimatnya? Lebih parah daripada itu saya memberitahu yang ikut ngaji bukan men mengolok-olok orang lain, enggak supaya orang yang ngaji ini lesanya ketika sudah sahada La lain jangan berbuat sirik, Ya, komat kami La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tidak ada yang kami sembah kecuali kepada Allah. Iya, karena budua, iya karena tapi masih sini. Ayo, jangan pikir itu pakai akal. Ya, uh, saya kok malah muring-muring, sampai <laughs> Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah SWT dan Allah yang majma'in. Kita tutup dengan doa kapal Majelis Subhanakallahumma wa ilah ilah anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.